Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71252 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70922. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212.